ご視聴ありがとうございました<音声><音声> Aduh, sampai putus bro, jeratnya bro ah, gara-gara kegalakan ini, putus bro. Jumbo ini besar, loh. Huh? Rekening besarnya ini lebih putus.